Halo sahabat herbal, sehat itu kita kembali ke alam. Sahabat sehat, pernahkah Anda mengalami gatal pada selangkangan? Kebanyakan sih sudah pernah mengalami gatal di selangkangan ya. Sahabat sehat, tahu nggak sih apa sebenarnya penyebab gatal pada selangkangan? Rasa gatal merupakan salah satu hal yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama jika Anda mengalami gatal pada selangkangan. Tentu, akan terlihat sangat tidak pantas jika Anda menggaruknya di tempat umum. Nah, area selangkangan yang gatal biasanya tampak kemerahan atau tampak mengelupas. Selain itu, pada gatal selangkangan di bagian pinggir bisa tampak sebagaimana kulit yang lecet dan kering. Umumnya, gatal selangkangan merupakan infeksi jamur di bagian terluar dari kulit. Infeksi ini yang juga dikenal sebagai tinea kruris ini bisa pula mengenai bagian terluar dari rambut ataupun kuku. Meski gatal selangkangan akibat jamur tidak berbahaya, namun ada beberapa kondisi yang mengharuskan Anda segera menemui dokter. Seperti, gejala tidak membaik dalam waktu dua minggu, bahkan setelah menggunakan krim atau bedak anti jamur. Selanjutnya, gatal pada selangkangan terjadi secara berulang-ulang, dan infeksi tampak makin parah. Selain karena jamur, gatal di selangkangan juga bisa disebabkan karena tidak menjaga kebersihan alat kelamin, iritasi, infeksi jamur, kutu kemaluan, dermatitis kontak, invertigo, dan yang perlu diperhatikan Anda bisa terkena herpes genital dan penyakit kelamin menular. Selangkangan adalah salah satu lokasi jamur berkembang biak dengan cepat karena lembab dan hangat. Area lainnya yang menjadi tempat berkembangnya jamur dengan cepat antara lain adalah paha bagian dalam dan bokong. Infeksi jamur pada selangkangan juga jarang disertai rasa nyeri. Khususnya bagi para penderita diabetes dan obesitas memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gatal pada selangkangan akibat infeksi jamur. Nah itu dia sahabat sehat Bagi Anda yang tidak ingin repot mencari bahan obat dan mengolahnya sendiri Anda beruntung sekali berjumpa dengan channel ini Di sini kami akan menawarkan produk herbal berkualitas tinggi dari PT Denatur Indonesia Yang sudah dalam bentuk ekstra kapsul Sehingga memudahkan Anda untuk mengonsumsinya Jangan resah atau bingung memilih pengobatan yang aman dan tanpa efek samping Selain itu, khasiatnya sudah terbukti untuk kesembuhan Anda. Di sini kami akan menawarkan produk herbal berkualitas yang sudah dalam bentuk ekstra kapsul, kapsul Eksimtas Denatur. Kapsul Eksimtas yang terbuat dari jintan hitam atau habatus sauda dan juga bahan herbal lainnya yang sudah dikemas menjadi kapsul. Yang sangat bagus digunakan untuk mengendalikan reaksi gatal, mengobati gatal-gatal, eksim, anti-radang, dan bisa untuk kondisi lainnya. Dan juga bisa mengobati sinus, asma dan bronkitis, menurunkan kolesterol, menurunkan kadar gula darah yang juga salah satu penyebab gatal. Kapsul BDD Natur Indonesia. Kapsul ini mengandung ekstrak bahan herbal brotowali, tanaman tapak liman, kencur, tanaman ceker ayam, juga bahan herbal lainnya yang sudah dikemas menjadi kapsul. Mengapa sih harus memilih produk Denatur Indonesia? Karena hanya kami yang memberikan produk berkualitas untuk Anda. Produk yang sudah terdaftar di Badan POM, bersertifikat halal MUI, dan proses produksi dengan standar internasional dan pastikan produk-produk kami bebas BKO. Denatur Indonesia selalu mendaftarkan produk-produknya di Badan POM. Denatur Indonesia juga memberikan perlindungan kepada konsumen dari zat haram di dalam suatu produk dengan etika produksi yang benar dengan hadirnya sertifikat halal ini. Tak hanya itu, kami juga menerapkan SOP dan proses produksi berstandar internasional ISO 9001 demi menjaga mutu dan kualitas produk. Kami pastikan juga semua produk Denatur Indonesia 100% terbuat dari ekstrak bahan herbal tanpa sedikit pun campuran bahan kimia obat dengan adanya hasil laboratorium ini. Anda juga bisa mendapatkan berbagai produk kami di berbagai marketplace, platform, sosial media, ataupun website. Pengiriman ke seluruh Indonesia dengan distribusi paket yang cepat serta pilihan jasa antar yang banyak, sesuai dengan kebutuhan Anda.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 Salam sehat dari kami.